Oke, Bapak ibu sekalian, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara mendapatkan akun SIMPKB Bapak ibu Pertama-tama, klik dtp titik dua garing dua dtk titik belajar dot atau titik gamedickboot dot go .id ya. nah pada tampilan ini ya, babi ibu langsung klik pada portal layanan program dan kita connected. nah disini babi akan diarahkan untuk namanya eh, mendapatkan akun ccd babi ibu, nah untuk mendapatkan maka itu harus registrasi akun, jadikan list kredit kaki. kemudian akan diarahkan untuk menuju pada kamar registrasi akun. Jadi, seperti ini ya. Nah, kalau para ini menghadirkan, maka kita sendiri kan nama sesuai Jangan lupa juga e eh, itu menunjukkan tanggal lahir ya. Ini menunjukkan, menunjukkan tanggal lahir. Lalu, jantan klik. Jadi, saya bukan robot Nah langsung klik register ya langsung klik register Nah kalau tapi itu sudah klik register nanti akan muncul surat yang berisi username sim PKP Bapak Ibu dan password Bapak Ibu karena saya sini juga uh, login dan saya sudah register maka saya tidak perlu untuk register lagi ya Oke okay, terima kasih